Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Ke channel aku ya Halina Di video kali ini Aku mau mukbang nih Teman-teman Mukbang aku Ini belut Sama Nasi Nasi pakai sambal nih harus jadi cicat tuh yeah. wow, belut ya teman-teman siapa nih yang suka belut oh iya teman-teman apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat tuh amfiat amin oke okay, aku mau baca dulu doa ya belum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini ada belut. Oke, ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan teman-teman. Oh. -teman. Mau enggak Enak gak enak. Nah, uh, uh. pakai nasi mau? Uh. Hmm, ini. <laughs> sambal soal well, sambal pakai ke nasi ya teman-teman. Ini dia. mana? Hmm. Sampai di sini dulu ya, untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, teman-teman. Kali ini aku nggak beres-beres dulu ya. Hmm, aku mau mukbang makan dulu gitu. Rasanya enak, mantap. Cobain ya, teman-teman. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Duduk.